Dan Allah subhanahu wa ta'ala ya Tidak istilahnya memilih-milih Semua orang, semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan nikmat yang Allah berikan kepada mereka Allahu Akbar Dan kita Jangan sampai istilahnya menjadi orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang tak tahu diri, menjadi orang-orang yang istilahnya melupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin dan juga dengan mengerjakan kebaikan-kebaikan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allahu Akbar, Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan sampai lupa untuk bersyukur hari ini, esok, kan, lusa dan seterusnya. Kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala, sebab nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu tidak dapat kita jumlah, kita tidak dapat menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kenapa? Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kepada kita. Allahu Akbar. Nah, di sini guys ada requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram. Oke, okay. di sini kemarin kita sudah Mereaction ya kan Dari TV Kuala Kangsar TV Logak-logak perak macam tu ya kan Logak Kuala Kangsar lah Dia cakap macam tu Dan di sini ada request lagi guys ya Dengan orang yang sama Yaitu apa yang menarik dekat Kuala Kangsar Betul lah guys ya apa yang menarik di sana ya? Nah, di sini dari ML Studios, guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Nah, langsung saja, linknya ada di deskripsi ya. Subscribe dan juga tonton video-video mereka ya, guys. Ya, ML Studios. Nah, langsung saja kita play videonya. Let's go! Apakah itu Kuala Kangsa? Kalau orang luar kata Kuala Kangsor mesti dia tahu Kuala ni bandar dia raja Tempat kat mana ada istana raja oh Kuala Kangsor dia istananya tu Dia dekat betul-betul bukit candan Kalau kau mahu pergi kat uh, Kuala Soh, Nak pergi lepak ke Kau mahu kena pergi bukit candan Kat situ ada istana sebelah Sebelahnya so, tu oh. ada istana lama Ha, kalau kita salong kat situ orang jogging. Ah dekat sana tu orang jogging, orang orang kata orang Perak. Kalau orang Kuala tu memang lah jogging je kat situ, main skipping dekat belah lembah. Ah itu menariknya Kuala Kangsar ni lah, sebab dia kat situ makan pun sedap. Orang kata khusus makanan khususnya laksa Kuala. Ah ada wow. sebab laksa dia tu laksa beras tak silap saya. Ah dia lain sikitlah rasanya macam laksa tepung kita makan. Jadi itulah antara menariknya Kuala. Dia nama dia Bandar Diraja. Dekat situ memang raja selalu datang Jadi memang oh. sesaklah bila di situ Orang akan turun semua berkumpul Orang besar semua berkumpul dekat uh, Masjid Ubudiah Untuk buat solat Lepas tu pergi ke istana ha. Ah. Itu yang menariklah Kuala Kangsa Selain daripada Sungai Perak Sungai Perak, botik daripada Sungai Perak Selain tu juga dekat, uh, dekat Perak Ha uh, Perak pula Dekat Kuala Kangsa ni Pokok pertama Pokok getah pertama adalah ditanan di Kuala Kangsa jadi kalau kuma oh. nak datang dekat Kuala Kangsa, ada satu kedai tu Kedai pokok getoh Viral dulu ha, Memang kuma makan dekat situ, ibarat kuma makan dalam dan getoh Try lah, nyamuk semua macam Tapi memang viral lah, memang padu lah, kuma try lah Kuala Kangsa ni, dia lorak macam perak Dia macam perak, lorak dia memang perak pula dekat situ Tapi apa beza lorak kuala dengan lorak botol? Ah, itu itu yang menarik Kuala ni bunyi dia lembut sikit lah. Macam teman lah. Nika, ha, apa lagi, sungai, lembut je, macam orang bota cakap macam nak gaduh Sungai, ha, sungai, kamu, ha, panggil, ada hari tu, ada seorang makcik ni panggil, saya nak pergi makan kedai, dekat parik, belakang parit. Dia panggil sana, weh sini, makan sini, ha, memang panggil nak gaduh, itu berbeza orang bota ni bunyinya kasar, cakapnya kasar, tapi hati ni baik orangnya ha, Orang perak macam tu, cakap kasar, tapi baik orangnya Ah Itu perbezaan lah antara lorat bota dan lorat kuala kansor Dia memang ke situ, bunyi dia, kuala Aa. lebih pada i, bota lebih pada a sungai, sungai, sungai, cabai, cabai a. A. Jauh kuala ke bota, tujuh puluh lapan something ke lapan puluh macam tu Agak jauh, oh, tapi walaupun jaraknya jauh, hati tetap sama tu tak sama, sebab dia disambungkan oleh sungai perok kalau kita perasan cerita hantu kat lima ke cerita apa lagi berkenaan dengan Muhammad Kalil lah ah ustuk belecang kan banyak kalau kita perasan lima banyak pakai loghat Kuala Kangsar kalau kita perasan oh. sebab apa sebab loghat Kuala Kangsar ni dia bunyi dia tu tak tekan sangat tak tekan tak susah sangat orang nak faham ah macam botol ni dia bahasa lama dia tu banyak lagi kat kolok kansor ni dia lebih pada dah jadi bandar jadi logat dia tu agak lembut je jadi kalau kita tengok dalam filem mamak kalik memang dia menggunakan logat kolok kansor untuk attract orang sebab bunyi pun lembut kita dengong pun suka kolok kansor ni kalau kalau orang luar nak datang kolok kansor insyaallah jangan risau Orang kolokan soar ni semuanya baik-baik orangnya ah. ha, Orangnya orang kebua-bua lembut lembur je, jangan takut Datang je kolokan soar Jangan lupa singgah di istana Singgah lah di tempat-tempat yang menarik Contoh sungai perak ke mana-mana Sebab bila korban dah datang Confirm korban jatuh cinta Oh iya yeah. Oke okay guys itu video pertama kita yaitu hal yang menarik di Kuala Kangsar. Yang pertama adalah loganya Terus yang kedua adalah tempat-tempatnya yang banyak dikunjungi oleh raja-raja Memang selalu ada raja-raja di situ seperti itu Karena ada istana raja, istana lama dan juga istana baru Dan yang ketiga kayaknya itu orangnya baik-baik ramah-ramah Tapi memang ada yang bota sama yang apa satu lagi itu tadi uh, Yang bota ini memang macam eh, kasar sikit Tapi hati dia baik kan Nah, kalau yang di perkotaan ataupun di bandar sikit tu apa dia cakap tadi kan? Ah lupa saya guys, kejap guys ya. Buta, buta. Ah inilah. Ah Kuala ni Kuala. Yang lembut tu adalah kuala Kuala ni lembut sikit lah Macam teman apa eh Dia cakap macam tu Jadi memang perkataan Macam dekat Dekat mana ya? Saya okay? Surabaya lah Dekat Surabaya tu memang apa cakapan kasar-kasar kan Kalau kita cakap Jawa Tapi Hati mereka ni memang baik Jadi memang to the point Dia cakap macam tu lah ha, Kalau dekat Solo ni Dia perkataan lembut ha, Bahasa Jawa dia lembut Macam tu lah Mungkin samalah ha, Jarak dia pun Eh macam kalau solo dekat Surabaya tu tiga lah sekarang cantik kan. Eh. Nah, kalau kita istilahnya berbicara tentang logat ataupun perkataan tu memang memang macam tu lah. Ah beza-beza setiap daerah tapi tetap sama hati mereka tu baik. Ah macam tu. Nah, di sini guys video kedua ada logat Perak Kuala Kangsar episod 1. Ha, ni re yang request ni langsung episod 2 kemarin kan. Ah sekarang kita nak dengar logat Perak Kuala Kangsar Ni Episode 1 pula, eh Kuala Kangsar TV guys. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Linknya ada di deskripsi, ya kan? Tengok video-video dia tu memanglah seronok. Kalau kita nak belajar bahasa ataupun nak mengenal budaya ataupun bahasa daripada Kuala Kangsar ni, saya pun tertarik. Jadinya sebab apa? Sebab kat sana ada istana, cantu eh yang elok yang cantik, cantu eh. Ah, jom kita tengok videonya guys. Let's go bersama dengan ayah ya Kawarakasa TV dan bersama dengan Chow Azam VNC Production. Okay. Turu dia guys ya. Tidur. Uh -huh. Ah, jangan gig jangan gig. Apa benda nak okay. buat? Okay Okay, subscribe ya guys, subscribe. Apa benda nak buat ni ya? Okey hari ni Abang, kita hmm. adalah sikit ya, nak berlabun sikit Berlabun? Sebab? Haa. Sebab nak berlabun tu? Nak kenalkan -kena dekat orang lah, bahasa-bahasa hmm. orang kuala Bahasa-bahasa perok kita Lorat dengan dialek kan ni? Ya, Lorat dengan dalek. Yes. Hmm. Tapi Abang bukan coklat sangat ya Ya, ya bukan coklat sangat haa. tapi kita cubalah Abang ya haa. Haa, pasal itu uh, hari yang kita punya bahasa haa. Baik ya, kita okay. cerita macam ni lah kita uh -huh. nak cerita pasal loghat ni tak overlap pandai juga tuan-tuan uh -huh. tapi kita boleh kongsikan sedikit uh, a lorak... Kuala Kangsar yeah, betul. betul Kuala Kangsar uh -huh. sebab loghat Perak ni apa yang anda tahu loghat betul ya yeah, betul itulah loghat uh, Perak ha. tapi kuala, kuala lah kita bagi trip Kuala yeah, kan kuala lah. ha Kuala cantik sangat kita Kuala ha. Ha, kita... Sebab kalau nak cakap bahasa Perak ni terlalu banyak dialek betul tak Shahzam betul betul, betul. berbelah maknya mau ada ribu ribu semua. Yang unik ni Kuala Kangsar, hanya beza beberapa kilometer. Hmm. Okey, dari kampung ke kampung ni kampung ni kan. Dialek ha. dia hmm, dah lain dah semua. <laughs> Contohlah. Okey, abang, abang sebut kat rumah atas. Naik ataslah atas, atas ya. Atas. atas. Ha, dia sebut apa? Atas. Nampak? Nampak. Ha, lepas. Lepas. Ha. Cok awak tadi ke Kuala ni, bah langsung belah terlepak. Kalau Yaya? Hmm. Awak tu datang ke Kuala Ned Best. Ah. Oh. Nampak oh, itu nampak? itu itu beza dia. Uh, hanya berapa kilometer je. Oh. Dialek daerah tu akan berbeza. Ah. Wow. Macam cho lah. Kaya ya. Okey uh, ada terpandang tadi uh. satu komen uh, pasal cho. Cho ni macam mana nak cakap ya? Eh? Uh, dia adalah satu kata ganti nama. Ah no. Okey nah. dalam bahasa, bahasa solo, <laughs> eh. Kata ganti nama ni macam cho ni banyak digunakan dalam keluarga sebenarnya. Hmm. Abang Chow, Kak Chow, Mak Chow hmm. macam tu lah kan Mati, Teh, Mak Alang, apa semua macam tu uh, Chow ni Tapi Chow digunakan orang kuala dalam perbualan ni Dia lebih daripada bila seseorang tu dah selesa dengan contoh sahabat hmm. okay, Saya dengan uh, videographer Kuala Kasa TV Sahabat ya, kita dah memang karib hmm. Kita dah memang biasa hmm, Dah biasa, dah selesa uh, Laki hmm. sama laki kita akan panggil dia Chow Cho. Walaupun kita tahu nama dia tu Ah ataupun kita nak belapik tegur orang yang tak kenal kat lawa kan macam ah. nak panggil orang tu bro bro lah bro choc ni bro bro, eh, bro. Eh, choc Adam ah tu orang pala choc choc choc nampak adik ke kan nanti ada ah. apa tu kan eh, choc orang tak nak tahu namanya tak tahu juga tak ni abang tak tahu kita umur dia berapa tak tahu kan tahu, -tahu. dia adik pada kita ke kan jadi Betul? cho tu memang sesuai okay. lah untuk lelaki Haa, Haa, dan saat okay. ada tu orang panggil uh, yo tapi cho ni bila be, nak korang nak bezakan cho dengan yo ni hmm. cho ni lebih mesra lah Haa, setelah mesra okay. ha selalu kita akan guna cho macam kita panggil sahabat uh, cow sahabat kita pun panggil kita cow macam hmm, tu ha, la dan lagi satu yang dalam keluarga dia ah kak cow apa semua abang cow macam itulah ha sebab kita panggil cow mesra itulah hebatnya orang Kuala ya ya oh, Allah ya, datang nak ngabonya cantik bahasa-bahasa dia -bahasa orang ya wow ah. yang penting anak-anak anda semua yang kat luar sana logat dia ya ya salah satu warisan pusaka benar betul betul, betul. betul. Okey, uh, diwariskan kita se sebidang tanah yang begitu luar, kita perlukan modal, betul? Betul. Untuk teruskan pusaka tersebut. Ah uh, mewarisi, kita mewarisi kita nak ada tanah, War waris tanah pada kita. Hmm. Kita kena kat modal. Kita ada rumah banglo War waris pada kita, kita ada modal juga, nak bersihlah hmm. Ini salah satu warisan pusaka kita yang tak perlukan modal. Betul? Hanya minat saja. Tak amalkan? Kembangkan. Ah huh, jagalah hmm. kita punya lorat kan. ya, Mata, okay, yeah. apa cerita? Apa komu? kau komer komer tu kan kalau bahasa orang uh, Kuala lah kan hmm. uh, tak kisahlah orang, orang mana pun tetap guna bahasa komer ah. komer tu maksudnya kalau bagi kami bagi kita ya kamu ha komer tu komer idak ke nak bagi ke komer ah, ha hidup, ha betul betul itu idak ke berkenal kita kan oh, ah, komer okay. maksudnya awak bahasa a uh, uh, katanya ya awak ha, awok. ha. Ah, maksudnya awak ha macam itulah Kuma, kama, oh. mengkuma. Ah. Ha, itu semua tu. Lepas tu ada orang, kita macam saya cakap tadi, kita nak claim tentang uh, lorak ni, kita tak boleh nak claim. Inilah lorak perak tak? Kita tak boleh claim. Hmm. Ada yang mungkin dikara lain, luar daripada Kuala Kansar, dia akan cakap ni, ni sebenarnya lorak perak. So, kita pun tidak begitu arif. Ah. Betul, tapi betul, ada betul, tahu sikit-sikit lah. Lepas tu, selalu orang kata, ni macam salah satu komen dapat PM ni, dia kata, Kuala Kansar ni lembut di rasa. Dia sebenarnya ikut situasi. Ha, tapi memang Kuala Kansar ni lembut. Contohlah saya punya mak saudara yang lingkungan 80-an masih lagi ada hari ni. Selalu kalau kita dengar ada meromok-meromok anak-anak anak-anak kecil mm -hmm. kan, dalam macam romoh abang tu datang. Mm -hmm. Dia dia kepok bunga tu. Bunga-bunga orang tu tu kita kan kena nak bunga romok-romok. Kan? Pulang juga. Apa dia kutip bunga tu kata dia. memang lembut <laughs> dia ikut situasi. Nah, tapi kalau geng-geng uh, Pak Anjang kita ha uh, yang minum kopi kat kedai tu, ho. Oh, Peritanya ada eh, sikit dia, tapi dia punya berapi dia. Eh. Macam pulak-pulak pun ada. Benda, ha. benda terdentang kan? Aa, Tanpa, betul, ee, betul, betul betul betul. Oh, kalau kita keluring zaman dulu, ya, uh -huh. orang tu tu Datang weh, datang weh. Uh -huh. ah, nampak? Ah, nampak? Ah, kelembutan. Datang, weh. Orang kata dalam kelorat kuala. Lenggup dia tu. Bina orang sokok lah, lembut. Betul betul betul. Jadi kalau koma, ada macam apa benda teknik-teknik uh, nak kenal orang Kuala punya logat ke apa semua komen-komenlah ataupun komen kau orang tanya kat awak ke tanya kat Yaya ke kan Bawah tu kita akan baca ah, ah okey okay. okay. banyak sebenarnya ni ini orang tanya macam-macam ni apa nama ni uh, pon dengar apa apa cekek ha apa cekek tu apa apa cekek tu macam apa pasal apa pasal apa bak cekek apa cekek macam cekek ya macam macam you kata sebabnya perbezaan kilometer. Hang kita hmm. pergi kampung ni nirah lain bukan cakap ha? Tapi yang uniknya semua boleh faham. Yeah, no. Ha, semua melainkan kita keluar dekat area yang agak jauh sikit. Hmm. Macam daerah tu okey tapi persempadanan. Hmm. Okey Kuala Kangsar sempadan dengan Lenggong. Ah bila masuk sempadan dia agak kacau sikit. Hmm. Ha, ah sebab okay. situ uh, gabungan logat tu makin besar. Ah dia ada campur macam Lenggung ni ada campur Petani sikit. Ah campur Petani. Ah orang kata timur-timur sikit hmm. kan dia punya uh, utara pun ada sikit. Ah tapi Kuala kalau akan ke kampung cukup kalau kampung yang jenis cakap berenjut tu. Pak saudara, ya, ada orang Lenggong. Ah ada? ada dia kalau cakap dengan dia kan. Mika ni ya. betul ya, kan? ya, dia, kan? dia cakap ha, kan ha, ha, kata, so. oh kita dah lain dah ni. Oh Petani ni punya ni ha, kan. Ah betul betul. Ah uh, dialek dia. Jadi uh, bila kita dah masuk ke sana gambang kan, kan ni kita akan jadi macam sudah lainlah bahasanya tu, tak sama dengan bahasa Kuala. Hmm. Ha tu yang tu yang Cok Azam Khabar tak boleh nak claim bahasa. Uh -huh. Dialek tak boleh nak claim. Uh -huh. ha, macam uh, tu sebab okay. akan akan berlainan. Ha bukan berlainan sikit tapi banyak. Akan uh -huh. okay, bang. <laughs> sebab Perak ni kaya dengan bahasa. Dia boleh bab bahasa utara, bahasa apa nama tu bang? Timur kan? Macam uh, petani belah sana, belah lenggong sana kan? Dia dah kesana-kesana dah kan? Dia tak cakap belah-belah Kelantan sana. Dia dah cakap delet gitu dah. Dia dah campur utara, campur timur, campur tengah macam-macam. Macam-macam lah. Itu bahasa begitu. Jadi? Kalau Koma nak belajar memang... Eh, bang eh? ah, ya. Abang dah ni? Haa, Abang dah ni. ni. Nanti Nantikan episod kedua. Eh? Hey, so, dah selesai ya? ke? Alamak. Ayah, jumpa lagi oh, episod oh, kedua, okey? Koma dah sesuai. Bye. Bye. Okay. Oke okay guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya kita belajar pasal kuala kangsar Dan ah keren sih istilahnya satu kilo aja dia udah beda bahasanya gitu guys ada komik aduh memang agak susah sih saya agak susah untuk mengingat bahasa-bahasanya tadi yang disebutkan karena memang macam pelik <şey şey eats> <goda> tapi itulah kekayaan bahasa maupun di, di Malaysia ataupun di Indonesia itu banyak banget guys kalau kita ke suatu tempat ya kan pasti bahasanya bahasa daerahnya itu beda-beda guys ya tapi hampir kalau di Indonesia sih kalau kalau setahu saya ya kalau setahu saya masih di area-area Jawa kayak gini, itu rata-rata hampir sama, ya kan? Hampir sama kalau Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, itu hampir sama kalau Jawa Barat. Nanti pakainya bahasa Sunda, kumaha damang, etanawan, ya kan? Nah, disitu beda-beda lagi, guys. Ya, Jawa tapi bahasanya bahasa Sunda. Nah, disitu keistimewaannya. Nanti kalau istilahnya ke Jakarta. Ya kan itu beda lagi Nah kalau kita ke Jawa Tengah itu Jawa Tengah itu halus Terus Jawa Timur itu lumayan Ya istilahnya bisa boleh dikatakan Kalau di Jawa itu agak kasar ya Karena istilahnya ya Kayak istilahnya orang-orang Surabayanan Nah itu kalau ngomong memang kayak gitu Jadi memang mereka itu lebih kepada to the point tapi hatinya baik macam itu lah guys ya. Beda halnya sama kalau istilahnya di daerah lagi. Nah, di daerah lagi nih susah kita untuk paham. Tapi intinya adalah mereka kalau di perkampungan ya kan rata-rata semuanya itu berhati baik guys ya. Kalau ada pendatang, ada tamu pasti disambut dengan baik macam itu. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request video kali ini. Saya jadi jadi medok gini ya guys ya. Ya itulah ciri khas ataupun biasa orang Jawa Mengatakan kalau di Solo itu Biasanya ya kayak gitu Kalau kita ngomong itu medok seperti itu guys Jadi kalau Apa ya Kalau kita istilahnya ngomong sama orang-orang Jawa Tapi kalau istilahnya kita bukan orang Jawa Terus kita medok itu agak-agak aneh gitu Tapi kalau istilahnya kita orang Jawa jadi kalau kita ngomong itu udah kayak biasa aja gitu <laughs> Oke okay guys itu saja video kali ini Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai Ya semoga menambah wawasan kita semua Termasuk saya istilahnya Apa ya Belajar tentang Kuala Kangsar Dan ada istilahnya tempat-tempat ataupun keunikan sendiri Daripada setiap daerah yang ada di Malaysia Maupun di Indonesia Oke okay, itu saja video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Saya pemindah untuk